Kau pernah bilang cinta yang dibutuhkan Karena tanpa cinta hidup takkan bahagia kau juga bilang harta terjadi jadi jaminan Jodohkan Dengan seorang pemuda Yang berdompet tebal Head to you My song head to you Itu pak yeah.